Saatnya imponen pasar bagi-bagi giveaway Tonton video ini sampai habis dan jawab pertanyaan yang ada di kolom deskripsi Kebanyakan kita itu dog owner Jadi anjing yang masih cantik, berbulu bagus, kita punya Tapi kalau sudah sakit-sakitan, tidak berbulu, gudik, kita buang Nah, yang di bagian sini dah saya ngambil peran saat dia sudah dibuang, butik dan dikasih makan, saya masuk ke sana. Saya kasih makan dia sampai dia sehat. Uh, saya Gusti dari Singaraja tinggal di Batuyang. Aktivitas ya, ya kerja ya warung. Main sama anak, ya begitu seperti yang lainnya. Situasi juga pandemi agak mengurangi di, di luar. Memang emang, kemarin beberapa nanya saya suka kasih makan anjing. Bukan suka sih ya, kewajiban ya. Saya sudah anggap itu kewajiban. Khusus di sini karena jalan ini jalan Subak sebenarnya dulu. Jadi jalan Subak dan memang terkenal di sini jalan eh, pembuangan anjing. Jadi memang... Biasanya yang cowok diambil, yang cewek dibuang. Nah, jalan inilah. Saya awalnya cuma satu satu anjing tahun 2018. Akhirnya berkembang, berdua, empat, delapan, sampai sekarang. Tahu berapa jumlah resminya? Nggak ngerti saya. Tapi saya selalu bungkus makanan 36, saya. 36 bungkus setiap sore, setiap hari. Ini yang pertama. Ini yang Mei 2018, namanya Dorki. Dikasih makan berapapun dia pasti habis dia, ya. Saya kasih makan anjing selalu pisaran jam setengah enam sampai jam tujuh. Tapi ada beberapa anjing memang harus kasih makan malam, ya. Karena kadang-kadang kalah dengan anjing lain, jadi saya harus sembunyi kasih makan dia, ya. Sekitar jam setengah enam sampai jam sembilan itu aktivitas saya kasih makan anjing. Ya, ya. Saya kasih makan setengah enam sampai setengah tujuh itu pasti berderet ya. Tapi kalau lambat kasih makan dia tetap menunggu di sana. Tetap menunggu. Sebenarnya anjing kalau di total mungkin ya 40-an ya. Di rumah saya ada 8 anjing. Di warung saya ada 12 anjing. Nah yang di rumah tanggung jawab istri saya. Di warung tanggung jawab. Uh, Karyawan saya sudah saya pecah. Nah yang di jalan ini tanggung jawab saya tiga puluh anjing. Tapi 36 dibagi sepanjang jalan sebelah belaki ini setiap gang mungkin ada dua, lima, tiga, empat ya sampai eh, jalan hampir tembus ke celuk. Karena sifat anjing di mana ada makanan biasanya di sana berkumpul. Nah orang-orang sini kadang-kadang kan tidak senangnya. Pertama memang dianggap saya aneh kenapa kasih makan anjing tiap hari gitu loh kayak tidak ada kerjaan kayak tidak kurang uang itu sebenarnya ya sama aja kita situasi sulit juga begini cuma saya khusus makan anjing sudah 2 tahun sudah bukan lagi tanggung jawab tapi sudah jadi kewajiban jadi setiap hari belum pernah saya dari 2018 sampai sekarang tidak kasih makan anjing selalu Makanannya itu isinya apa aja pak? <tuh> Dulu awal-awalnya saya eh, nasi itu campur dengan eh, Biasanya sisa makanan di rumah awalnya, terus kemudian beberapa bulannya saya kerjasama dengan e, beberapa warung, jadi saya minta bekas sisa makanannya, tulangnya itu bayarnya per minggu berapa. Nah, tapi lama-lama agak kesulitan juga karena kan kalau warung harus nunggu selesai dia tutup baru saya dapat. Nah, akhirnya saya sekarang ya dog food dan nasi-nasi biasa. Tapi sehari saya masak untuk anjing di luar 3 kilo. Sekarang sudah banyak orang mendengar saya yang kasih makan anjing yang dibuang. Itu parahnya adalah dia sekarang berkurang rasa dosanya karena dia buang anjing sudah ada yang melihara. Lah. Parahnya begitu, parahnya sekarang lagi anjing saya sehat, kemudian berkembang biak, dan banyak. Nah, di sana saya sekarang masalahnya, semakin banyak anjingnya di sini terus aja untuk mengurangi populasi ya harus disteril. Kalau di steril ya jujur aja saya belum belum mampu. Tapi gitu. setelah bapak sekarang banyak ngasih makan, ada yang berniat ngasih donasi ya? atau bantu. Selama ini belum belum belum Sama ada si nawarin. Yang mau ngasih donasi boleh nggak pak? Sebenarnya kalau ada ngasih donasi artinya kan menolong saya. Ya. Seharusnya ya saya nggak jadi masalah. Cuma kalau ada yang mengasih donasi berarti saya harus tanggung jawab. Saya sudah sering bilang kalau saya terima uang uang orang lain uang publik saya harus bertanggung jawabkan kan. Tapi lama-lama saya pasti nyerah, pasti saya harus menerima donasi lama-lama. Maunya sih enggak, karena saya enggak mau bertanggung jawab kepada siapapun. Saya suka lihat kalau anjing dari gudeg itu, kemudian saya kasih obat, kasih makan dari gudeg itu sampai berbulu halus itu sekitar 4 bulan. Di sini puasnya, di sinilah ledak karma saya, karma baik saya tidak berharap saya jadi orang kaya, orang sunda, karma baik saya. Saya melihat anjing ini tidak kelaparan, melihat anjing ini dari gudik menjadi berbulu, sudah senang luar biasa, Di sanalah kebahagiaan saya, ya. Sekarang nama-namanya, Pak, ini kan ada banyak anjing-anjing uh, di jalan. Bapak suka namain juga, apa dia emang udah punya nama atau gimana sih, Pak? Sebagian besar saya kasih nama. Uh, biasanya saya kasih nama uh, bukan aneh ya, gampang ya. Saya ketemu di depan bengkel, ya saya kasih nama bengkel. Satu lagi ketemu di bawah uh, mobil saya, ranger, saya kasih nama di sini dia, ranger. Atau kemarin saya ketemu di tempat sensor, sensor kayu, saya kasih nama sensor. Yang gampang-gampang itu aja. Ada namanya gudang juga. Uh, kalau anak saya nemu anjing, pasti namanya lady, rose, outsider, ya, yang yang begitu-begitu ya. Yang gampang, yang gampang. Ini lalang. ini koncren namanya. kalau ada momen lupa ngasih makan pak? Oh, kalau lupa ndak nah, mungkin saya lupa nggak mungkin saya kalau lupa nggak mungkin cuma kalau saya pulang kampung biasanya uh, cuma 50% dikasih makan kalau saya pulang kampung istri saya yang tanggung jawab sama anak saya kasih makan Ya tapi yang jauh-jauh yang perlu bawa motor ndak dikasih biasanya anjing-anjing itu sebenarnya ndak semuanya anjing buangan beberapa malah anjing rumahan yang sudah dipelihara sama tuan rumahnya Bapak, ada pesan nggak untuk nih, apa atau masyarakat yang berniat melihara anjing? Bahkan yang mau membuang anjing, itu, Bapak ada pesan tersendiri nggak? Pesannya begini saya, kalau pelihara anjing harus bertanggung jawab. Dalam arti yang bertanggung jawab, sama sekarang masalah rabies. Kalau pelihara di rumah harus disuntik, vaksin. Sin. Sampai gitu ya. Cuma itu, tidak ada pesan. Kalau saya minta bantuan sama brosis ikut bantu makan anjing ya, pingin saya tapi mau nggak gitu, mau nggak ikut dikata saya kan nggak ya kalau pinginnya ya bantu saya kasih makan anjing gitu ya